Agak kehijauan dan benar-benar pure white, nah, benar-benar kuat enggak? Nah, kalau di kompor aja, di hardwarenya kompor itu juga bisa kuat. Kenapa di meja tidak kuat gitu ya? Oke, kembali lagi dengan saya, Acien Hari ini kita akan lebih membahas tentang kaca-kaca uh, yang cocok untuk interior Khususnya untuk kitchen Nah, kita tahu ya, kalau sekarang desain-desain dari kitchen set itu Sudah banyak yang melibatkan kaca Baik itu dari daun lemari ya, pintu lemari Daun pintunya itu ada yang terbuat dari uh, kaca pattern yang dimana itu sudah ada motifnya tetapi masih bisa berbayang melihat ke bagian dalam oke kemudian juga ada beberapa kaca warna yang diaplikasikan sebagai uh, ini ya HPL yang tadinya HPL tetapi ini malah ditempel dengan kaca warna nah Kaca-kaca apa saja sih yang cocok untuk kitchen set tersebut? Jadi, kita coba aja spill ya. Jadi, di sini, di depan saya ini sudah sangat banyak jenis-jenis kacanya ya. Nah, salah satunya ini adalah watercube. Jadi, ini salah satu contoh kaca water cube. Oke, okay, dia ada patternnya sedikit, tetapi masih terlihat berbayang ya ke dalam ya. Oke, okay. nah, ada juga kaca pattern. Moru. Nah kaca Moru ini kita bisa pasang sesuai dengan keinginan ya Boleh lirisnya ini uh, turun ke bawah Vertikal ataupun horizontal Oke okay? jadi ini tergantung selera Jadi ini biasanya ke desain yang agak minimalis Oke okay? kemudian hmm, Ada juga pattern lainnya Seperti um, curah hujan Oke okay? Kemudian ada juga yang ini namanya nasiji uh, Lebih akrab sih disebut uh, patternnya jeruk ya Jadi ini biasanya juga dipakai di uh, kitchen set di daun pintunya Oke okay, jadi masih bisa menerawang lihat ke bagian dalam walaupun uh, cuman menerawang gak begitu jelas Jadi uh, selain kita menggunakan kaca pattern seperti ini uh, Biasanya juga ada desain yang menggunakan kaca warna Nah, kaca warna itu biasanya warna apa sih? Kebanyakan sih uh, menggunakan kaca decolok. Jadi, kaca decolok ini selain diaplikasikan di daun pintu, kemudian uh, laci hmm, banyak juga ini dipakai uh, di, ini, di bagian atasnya, zinc. Oke, okay, jadi seperti yang ada di project kita juga yang satu ini. Jadi, dia ada di... Uh, dindingnya di atasnya zinc, jadi uh, terlihat lebih bersih. Nah, kalau kita memakai keramik, biasanya kan ada sambungan nak antara satu keramik dengan kepingan keramik lainnya. Nah, kalau pakai kaca itu, kita jadinya lebih nampaknya dia kita bisa lebih um, sedikit sambungannya ya, karena lembaran kaca agak besar. Selain memakai kaca warna seperti ini, uh, kita juga biasanya ada memakai kaca cermin. Oke, okay. nah sebelum kita masuk ke cermin, kita bahas dulu kenapa harus memakai kaca decolook uh, atau super white ini ya Jadi kaca yang putih ini, yang warna ini juga ada beberapa tingkat keputihan Ada yang super white, juga ada yang decolook Jadi uh, warnanya itu cuma sedikit berbeda, oke okay. Agak kehijauan dan benar-benar pure white Kenapa kita memakai kaca super white ini atau decolook ataupun kaca warna lainnya sebagai pengganti dari keramik Karena dia juga akan uh, terlihat lebih bersih Karena ada pantulannya ya Pantulannya itu jadinya nampaknya lebih bersih Lebih kilat dan mudah dibersihkan Nah, hmm, selain di dinding dari uh, Zinc ataupun kompor ya Bagian dindingnya Banyak juga yang mengaplikasikan di meja Jadi daripada menggunakan marmer banyak yang lebih menggunakan uh, memilih menggunakan kaca polos warna seperti ini supaya ya mungkin lebih seragam pertama yang kedua lebih minimalis karena dia kan lebih polos ya nah hmm, tadi kita cerita tentang cermin oke okay? nah tergantung dari desain kitchen yang anda miliki biasanya Uh, customer kita banyakkan memakai cermin Grey Jadi dia memang cermin Ada pantulannya Tetapi dia agak grayish warnanya Kemudian juga uh, Sometimes mereka menggunakan Cermin brown Yang memang lebih uh, Coklatan Nuansanya lebih kecoklatan Disesuaikanlah dengan desain Ataupun warna HPL dari perabotan uh, Lemari kitchen set kita kemudian ada juga yang memakai uh, warna biasa ya, cermin biasa yang kita berkaca, nah tujuan dari memakai kaca-kaca ini ya, walaupun dia ada grayish, kemudian agak brown, dia memang tujuannya adalah untuk memantulkan jadi sehingga selain kesannya yang mengkilat uh, berkilau, dia juga membuat kesan ruangan jadi lebih uh, luas Oke, okay. Nah selain dari kaca cermin yang tadi Yang agak terang Sebenarnya kita juga ada Cermin hitam Dimana memang uh, Kalau kita berkaca tuh Sebenarnya masih bisa ya Masih bisa berkaca Cuman dia memang lebih gelap Jauh lebih gelap daripada um, Yang grey Oke okay, dia jauh lebih gelap Tetapi um, Efek Ringnya itu ya, efek mewahnya itu tetap ada di hitam. Nah, jadi ini selain dikombinasikan, boleh di daun pintu, lemari kitchen set, ataupun di bagian dinding hmm, dekat zinc, boleh juga untuk meja pentrinya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, uh, kenapa di meja pantry yang tadinya untuk zinc, kemudian juga ada yang untuk taruh kompor ya. Kenapa bisa menggunakan kaca? Apakah tahan panas? gitu ya? Hmm. Jadi jawabannya itu biasanya kita memakai yang untuk pantry itu tidak ketebalannya yang 5 mili Jadi kita memakai ketebalan yang lebih tebal ya Biasanya ke 10 dan 12 mili Nah kalau yang di dinding tadi untuk nempel-nempel untuk daun pintu itu semua menggunakan kaca 5 mili Karena kenapa? Kalau kita menggunakan kaca yang tebal pastinya juga akan lebih berat Ya, dan akan lebih memakan engsel dari daun pintu tersebut Kemudian yang memang tidak perlu ya Karena memang juga ukurannya kecil dan juga tidak mengenai um, panas ataupun um, bahaya apapun Nah kalau di meja pentrinya kita memang uh, akan menggunakan kaca yang lebih tebal Dan tentunya akan ditemper Jadi kaca warnanya itu akan ditemper Oke okay? Nah Tempernya ini, kalau untuk bagian kompor, baik kompor yang tanam walau, ataupun kompor untuk yang duduk, ya kompor yang uh, tradisional, ya itu tidak akan bermasalah. Nah, sekarang tuh banyak kan kompor-kompor um, yang memang bagian uh, hardwarenya yang dari stainless steel itu diganti dengan kaca. Nah, kaca yang digunakan itu juga adalah kaca tempered, dimana juga sama. Oke. Okay? Dengan pantry yang kita gunakan, jadi itu kaca tempered. Nah, kaca tempered sudah tahu dong kekuatannya itu gimana. Bagi yang belum tahu, kepoin video kita yang sebelum-sebelumnya. Oke, okay? nah pertanyaannya benar-benar kuat nggak? Nah, kalau di kompor aja, di hardwarenya kompor itu juga bisa kuat. Kenapa? Di meja tidak kuat, gitu ya. Dan bahkan yang digunakan di kompor itu biasanya adalah ketebalan 5 atau 6 mili doang. Kalau yang di meja itu kita menggunakan 12 mili tempered. Nah, itulah tadi kegunaan kaca. Yang kaca warna, juga kaca pattern untuk kitchen set Anda. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng.